baca buku kitab judulnya kalian jualin, Ya bahasa <tuh> nanti nah. nah. lapar, hayang mau di medan perang, ke mau maot Lah <tuh> orang itu kan sahabat itu disuruh perang itu senang. Kenapa? Kalau pulang menang, kalau di sana kalau mati sahib gitu. Menanjak pulang jaya berarti. Mati sahib, enak gitu Nah, Sayyidina Khalid itu melapar pengen itu, pengen mendapatkan kematian di medan perang tapi yang lagi-lagi tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. dan benar kita tidak boleh menutupi sejarah bahwa perang Uhud pasukan muslim kalah itu saat pasukan Quraisy panglimahnya Khalid bin jantan Khalid ma Sayyidina Khalid ma nuju jadi kafir bisa ngerek Islam ketika di Islam bisa melakukan bisa melakukan ekspansi, penaklukan, penaklukan sampai orang-orang Romawi bertakluk di bawah uh, Kepiawa ya, kembali ke sebagai panglima perang Nujumlah anak sekudik, ini. Jumlah seimbang, kayaknya ini. Ah, Ingat, ketika perang Uhud, saya hamzah nanti juga. pasukan Rusli, karena dia rasul dulu ikan, takut dan pemula kos. Karena dia rusuh seperti menurut kesaksian kita kita uh, rijal kita kita tarif kang Rasul sempat pingsan kang Yuloso di pengepul lapas di perang uud dan sahabat panglima perang Sayyidina Hamzah pun meninggal saih di sana Kesimpulannya, nana muslim kalah saat itu sahabat panglima kafir ketika masuk Islam semua Nah, pertama kan perang mutah perang mutah tahun kelima lima, lima atau delapan lima atau delapan perang mutah jadi perang itu ayat dua e, dua jenis e, ayat e, perang ujung berasingir di badar disebut perang dan nabi ikut di dalam ayat e, syariah itu perang tapi terjerat di tenggiri Nah, tidak lindah, ngiri, nah, Perang-an perang mutah itu Nabi tidak ikut. Nabi mengutus apa namanya panglima-panglima perang. Tapi Nabi sudah, apa, bukan merama, tapi bukan meramah tapi mengestimasikan atau memperhitungkan sepertinya bakal kewalahan umat Islam. Bakal ada panglima-panglima bakal meninggal. Dilawan mana? Mana di panglima? Mana maut Ganti Ya Taish qalimata Ja'far Ibnu Abi Ta Ibnu Tariq ra'i atal biraqana Sayyidina Ali. Ya anu ya gugur. Kemudian Zaid bin Harisah. Itu juga gugur. Satu lagi siapa sih lupa gue? Sama, Masep. Jadi Masep, kan motah. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, -sur. Abdullah bin Roha, Abdullah bin Roha, Tiga orang itu meninggal semua tiga-tiganya ditunjuk ini kamu yang pegang pancinan kalau, kalau mati, pindah ke situ kalau mati, pindah ke situ terus Khalid bin Walid sayyidina Khalid bin Walid namanya pengalaman perang pertama sebagai muslim sebelumnya kan dia kata ya 6 pengalaman perang pertama untuk kekabar bergaya jadi 45 namanya ada biasa namanya musuh islam nama perang di masukan islam Curang, orang gampang lima ini, semua, eh. Wah, kena bingung Sah iya, paling mantan sih, maaf, kabe <laughs> Keren. orang-orang itu menunjuk itu Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Keren sebetulnya penculukan Sayyidullah al-Maslul pedang Allah terhunus perang pertama langsung dari Panglima dadakan terus bisa membawa pasukan Islam menang itu Khalid bin Walid jika Panglima, Abdullah bin Rawah, Jafar Jafar ibn Abi Talim kemudian Zaid bin Harithah semuanya meninggal begitu dipegang sama Khalid bin Walid menang pulang dengan membawa kemenangan itu kebunuh sahabat perang terbang senang Senang tak apa segi ya, untuk aduh, oh, oh yuk, baik, daya. <guluh> itu pahitnya gitu. Justin momentum yang dia cari tuh. Sedangkan paling viral betul-betul mencari dan mengharapkan kematian. itu, Tapi angin tuh dan gak cemennya hari bunuh diri. Maksudnya, pahitnya pahit, bisa pahit ngerasa emang kudu gak diaben, kudu perang, kemudian meninggal, gak bisa. Kali paling itu gak bisa, kan, dari Ternyata salah satu jimat menurut pengakuan beliau itu adalah kolansua. Apa itu? Kolansua itu sejenis kopiah, tapi yang tidak pergi perang. Kopiah mah bahasa Arabnya tokiyah. Tapi yang tokiyah, kolansua memang seperti hewan dan sudah kopiah. Mereka mulai dikadai, perang, peresi, peci, peci. Ini kolansua, nah, ternyata dalam suatu rupa Terjadi apa abon perang. Saya naik lepas. Para lepas kabeh mundur iya maju. Nah supaya. <guluh> Jadi ketika semua mundur, saya se naik maju. Wah, malah kena. Semua teman-teman beliau itu khawatir. Khawatir saya balik kebunuh godik, menuju berkecamuk musuh di juara reda. Eh, apret teras. Saya naik mundur. Eh, lolah. Tahun kopi yang murah Taus, sampai dapat kopi yang murah. Koper yang murah. Koper yang murah. Koper yang biasa. yang murah. Koper yang yang murah. Koper yang yang murah. yang murah. Koper yang murah. Koper yang murah. yang murah. Koper yang murah. Koper ini sudah saya sampaikan bulan puasa yang lalu, saya ulang karena bukan ada yang pertama kali ngaji. Ternyata ada ayah rambut kalian yang langsung direbut. Ya, saya tidak Sejak rambut rasul ada di komik saya, tidak pernah ada peperangan yang saya lewati kecuali pasti saya menang. Padahal tadi dia menang kan? oh, Ini loh sahabatnya para sahabat enggak bisa, kami sahabat tuh, masyaAllah, semenaget masih cerita baru. Dan ini juga tabaruk, bukti tabaruknya sahabat kalian bin walid kepada Rasul, bukti cintanya kalian bin walid kepada Rasulullah Anda langsung teriak ya, sahabat-sahabat itu kan? Nah, ketika Nabi sedang dicukur sahabat-sahabat ramai, wah, berempak dengar pemasiaan jangan sampai ada rambut Nabi yang jatuh, walaupun. Baru. Ya saya nak telat. Terus, beres, nah beres, saya Dobit, dobit. Jadi manusia gitu. Tapi beliau semakin yakin Setelah setelah rambut Rasul ada di kolanso, di peci perang saya. Tidak ada satu perang pun yang selalu dikecuali pasti menang. Terbenar. Benar Ini satu kehebatan beliau, dua dalil bahwa kabar itu dicontohkan oleh sahabat bisa nyebutkan kalaparokat Allah itu itu dari sahabat itu mana itu sahabat itu itu terlihat kan tabaruk kalaparokah Allah itu itu dari sahabat di mana itu itu lihat mana itu berikan itu tak ulin si gaw karena nantungkan nantungkan gelas nantungkan gelas gelas itu ditaruh di rumah salah salah satu nabi umus salam umus salam Sahabat kan, seru mingguaninya ngamuk gelas. Banyak, gak ada yang gak gak. Gak ada yang ngirim pen lama yang dina gilas, lama yang akarnya berasa. Gelas, gelas, Pan lama yang akarnya berani. Asahabat, sahabat yang akarnya namun gelas. Wih, gede, gede, gede. juga orang dia musimnya ntar udah balik gede. gelas, Maksud badai ngeri nempel ke lama yang dina gelas, lama yang akarnya berasa kelas tadi bumi umur ini ada, ada salamat ini masyhur ini masyhur masyhur sekali Saur al-Imam <SILENGAL> al-Zahabi Ini kitab Syar'u'ala alamin Nubala Syar'u'ala alamin Nubala itu memang kitab biografi Kitab Kutubur kita Rijal, Kutubur Tarojum Al-Nubat bin Tarojum, Al-Nubat bin Tarojum Masyukurnya itu Tarojum Masyukurnya itu Kitab yang tentang biografi Itu namanya Kutubur Tarojum Padahal kenal pun wazan mafawa'il, infawa'un Sebagai berak santri Itu pasal lagi Saur al-imam al-lahabi hanya ada buka laman ayat jelma balik ke Mekah cium pananganan, cium ta'arna bahkan laman menang izin cium lama namun sabab sabab pananganana para dosnya mengadu di baidan kaabah Tak pasti akan sujud di Masjidil Haram atau ganjaran 100.000 ribu kali lipat Bahuni, lamainah nyium hajar aswad Batu Surga yang dulu juga pernah dicium oleh Rasulullah Jelas ya? Ternyata ya Allah Itu kan Harun atau Habaruk kata teh Malam baroka, cium tangan, cium keningnya Kalau diizinkan cium bibir Tak bisa lebih diizinkan dipilih kurang. <SILENCIO> Haha. Eh, eh, alat perokok, alat perokok, alat perokok. Khusus yang masih nggak <SILENCIO> Jahe boleh, jahe, jahe. <SILENCIO> Haha. Eh, eh, alat perokok, alat perokok. Terasaan itu bau atau sesawan. Itu Imam Bedah bilang. Cium tangan, cium kening. Karena kening itu digunakan untuk sujud di Masjidil Haram yang pahalanya adalah seribu seratus ribu kali lipat. Tangannya diangkat dihadapan kaabah dan itu adalah makomul ijab dan bibirnya digunakan olehnya untuk mencium hajar aswad. <gayang> yang hajar aswad itu yang di logika, di, di oleh Syeikh Umar. <gayang> Syeikh Umar yang masyarakat. memang emang orang itu kalau namanya Umar emang keren. Kalau orang, orang kalau namanya Umar gak keren harus diganti nama jadi oleh atau siapa? Kan? <gayang> Syeikh Umar itu kan logis, itu. Logis bisa-bisa Bisa. Bicara sama Hajar Aswad bisa kan Umar? Hajar. Ini aku tahu engkau Hajar. La tadur wa la tadfa. Kalau annani la ara Rasulullah yaqabbiluk, wallahi ma uqabbiluk. Saudara ini sendal Umar ke Hajar Aswad. Kenapa ya Saudara? Emang batu. Orang enggak nyawa daripada batu. Tapi sama remah-remah dorot bisa mere manfaat. Kalau bukan karena Rasulullah menciummu, aku juga tidak akan mencium. Hanya akal, kakaknya Rasul nyium, kanjut, Udah ada di luar, <laughs> Itu bisa dirasionalisasi. Gitu? Tapi, rasionalitasnya ditaruh di bawah ketundukan. Saya nomor tahu, kamu tuh baku. Itu manfaat, itu beri Tapi Nabi memberikan contoh, mencium kamu. Ya udah, saya ikut aja. Gitu. Rasionalnya ditaruh di bawah. Ketaatan dan kepatuhannya kepada, kepada sosok baginda nabi. Kalau kalau sekarang orang kok menjunjung tinggi rasionalitas. Se, se filosofis apa kamu dibanding Sayyidina Umar? serasional apa kamu dibanding Sayyidina Umar? So, so, seringkali para para ulama atau para kiai me, me, me memberikan satu gambaran atau satu apa itu namanya satu pencerahan atau penjelasan kenapa kita mencium tangan para ulama karena tangan para ulama itu sering digunakan untuk mengangkat, memohon kepada Allah untuk keselamatan kita makanya panas untuk dicuci para ulama, para ulama, orang-orang soleh jadi sampai, sampai seperti itu oh, sahabat pun begitu itu sahabat oke okay. apa namanya oh, minum di bekas minumnya Rasulullah Kemudian, rambutkan Rasul Rasul Sekamar ini keringat kerjaan sampai di tanggaan karena mangkok terjentuk bagi-bagi. Saya -bagi. Sayyiduna Anas bin Malik yang kemarin kita bicarakan panjang yang tulus sopak 10 tahun menemani Nabi yang usianya panjang baru wafat tahun 90. Itu kan dia amanat kebetulan-kebetulan. Berat dia bapak tergaduh bulu swacakan dia rasul. Disimpan bapak tergaduh bulu swacakan dia rasul seharga pilu. Pilu lama sesor sawana. Engke lamun bapa cepil, bapa. cepil, lami. Kamu e, malaikat namun datang, malaikat malam Alam Eropa karena bulu sosialnya kerjaan, masuk tanahnya, sabar tuh malah baru Eropa. Gimana ya, tadi itu, tadi <tid> itu mana ya? Jadi <tid> menyebutkan ngalak perut awal jadi tuna, terulinkan itu setan, urama oh, ulinkan itu gitu loh, nah sama ini. Lihat kalangan satu ini, saya ada musalaman kawan-kawan itu, ya. kan tadi siapa? si ada Sinaran semalik kaya, ayo, ayo, rumah, patah, lah, eh, apa oh, akhir pun balik balik es.